Analisa GBPUS di tanggal 17 Februari tahun 2022. GBPUSD diperkirakan masih berpotensi untuk bergerak bullish ke sekitar area 1.36000, terutama jika harga terus bertahan di atas level 1.35350, cermati pergerakan GBPUSD jika terus bertahan di atas area support 1.35565-1.35350, sampai karena ada potensi gbp di melanjutkan momentum bullishnya dengan bergerak naik ke sekitar area Re 1.36000, sebaliknya waspadai jika GBP/USD terus bergerak turun dan bertahan di bawah area support 1.35350, karena ada potensi GBP/USD berbalik bergerak turun ke sekitar area support 1.34914. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Februari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 08 1 2 1 2 1 1. sekali lagi 081212983101. kami dengan senang hati berbincang dengan anda